Merasan, kau bawa si keseki terus jago Oke, Kembali lagi di channel dalam Kiseki P K yang hijau-hijau gitu iju -iju. Ya. Iju. Oh. Ya, seger banget gitu. Kuning ya. ini Dulu aku pas kesini juga penginnya hijau sih. <tuk> Oke, okay, anyways, mari ngobrolin chat, guys. Anyway, setelah ini kita uh, ada yang hijau-hijau ya? yeah. matcha. Nah, kali ini kita masih masih ada kemarin pas beli, kemarin masih ada sisa satu yang belum direview nih oh iya betul yang dari jepang juga yaitu Hokkaido Maca Candy katanya ini kerman? kerman oh iya jauh kali jauh ya dari jepang jepangnya ujung lagi ya Ada habis makan nih guys habis ngehi ngehi ngehi sensor oke nah hari ini kita akan review ini tapi kan kalau oh, cuma ini kan enggak seru nih itu ya? iya. tadi kata udah beli yang macam-macam juga oh iya Jadi terus ya mm. macet tapi ngomong-canda nggak -kan oh. suka macas? oh iya ya udah berarti nanti kita aja oh iya coba nonton ah. ah. nanti nanti nggak apa lagi nanti nggak apa lagi kayak nanti ya nisul gitu ya pasti loh itu kemana yang musok itu musok itu kan nggak macam kentang juga nggak ya, itu ya itu kan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 lalu nanti kita buka yang permennya, mak Oke, jadi bentuk sam candy, milk candy, oke okay. itu macam milk candy. Berarti ini di di perlihatkan dulu permen candy berarti ya, jadi kayak gini ya, permen candy kan harus tak takjub nggak? nanti ada petanya, oke okay, hmm. <laughs> <hari> itu juga ya wah ngajit itu nama tempat toh? Aku orang aku nggak tahu. ya woah. nah ini tuh aku kayaknya pernah dibawain dua kali. Oh ya, mm -hmm. Hmm, itu memang enak makanya pun terus coba beli lagi gitu, kayak itu. Amin sama. Ada semuanya. Ini lumayan banyak. Jatuh. Ya langsung aja hard candy. Ini tipenya hard candy hmm, ya, yang keras keras hmm. yang nggak nggak nggak. Hmm. Ah? Ini sih dia? Emang ada tulisannya? 20, 20 dua ya, puluh ya, lebih banyak. Dua Apa sih ya? Ini Amin hmm. sama saja tuh? Anu, Jepang, disini saya gak bisa baca Ini <tuk> Indonesia ya Oke Minasan, ini ya Gak tau isinya berapa 50 lah Mereka udah selesai Gitu gak? Gak usah Oke Nah ini dari packagingnya, ini ada packaging kecil-kecil kayak gini Ini No go Terus Minasan bukanya tuh gini ya? Makanya buka permain biasa. Ini dari kasu gayi. Kasu gayi sama sih packagingnya sama ya. Kayak cuma ini ada ada logo kbl tadi yang jenis yang bilang. Oke kita buka ya. Ini modelnya hard candy gitu minasang. Minasan. <laughs> Sorry Minasan Baunya masih sekali. Oh. Oh, bentuknya ya, emang macam banget, ya. Hijau, hijaunya coba dibawa baunya dan kayak rumput-rumput macetnya itu, loh. Oh iya, itu banget, ya. Ini bukan permen yang ya, Mbak Nana. Saat jadinya, Pardon. Pardon. Pardon. hmm permen, hmm. hmm tapi ada susu... susunya, Mbak Nana. Susunya. Susu sama susu, susu Macam milk candy, by the way, <laughs> <laughs> <laughs> nama-nama <laughs> <susur> ya, hmm, hmm, hmm. no. ya? hmm. Masih ada susunya Panjang birunya Kalau biru itu ya Aku nggak suka macan nih Tapi gara-gara beletnya, belum suka Jadi macan-nya ketuk-ketuk-ketuk ya Tapi merukuk Tapi masih ada bau-bau dan hmm. Jadi pas rumah, baru makan tuh Terasa gitu meminaskan macanya, terus Hmm. dari aromanya sih, terus pas makan tuh dimasukin, lidah e, di perasa susunya gitu Susunya creamy banget ya, enggak enggak enggak enggak enggak Kayaknya ini susu sapi, ada dasarnya? Susu domba. enggak <laughs> Kalau susu sang gimana? Hmm. Halnya, hmm. di... hmm. nah. Ini enggak sih. Tapi sayangnya, kerasnya enggak? Jadi bisa dinyang Ini kalau pengantunya kayaknya hmm. lebih seru lagi hmm. ya kalau membuat mas dewan, yang sampai 10 kasih angka Karena aku suka maja, pokoknya yang seba maja Kayak yang kemarin itu yang apa Namun macam aku kasih ya, 9 Padahal kan, soalnya berhasil Di 10 yang punggung Ya, punggung Iya sih, karena kalau 10 mungkin, mungkin uh, kalau lebih terasa lebih macanya hmm. ini soalnya lebih makin kesini lebih dominan lusuh wealthnya itu enggak tapi it's okay ini enak nah, ini tadi kita beli buat teman aja menahan sebenarnya ya hmm. daripada ini review cuma satu Jadi ya, ini saya satu aja ini dari size story tidak disponsori, tapi kalau menurut sponsor, boleh. hubungi kontak di bawah Disponsori, di Strix story ini di daerah jamuran ya? Iya di daerah jamuran platen Kita kocok-kocok dulu, nah kan warnanya jadi tidak rutawan Mau kalau ada pada kayak gitu ya? Ya, mau kayak gitu? Ini eh, bocor Mas kak, ayo udah keluar? Belum kan? Belum dijak, belum kak? Dikocok-kocok dulu, soalnya macanya tadi tuh ada susunya, terus macanya di di bawah sini tuh Cocok, cocok, cocok, cocok Kita coba Ini tadi belum kita tadi mas, jadi berarti Ini kita campain aja nih Mantap kan?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 danan masih di bawah. Aku tahu kenapa kok enggak terasa. Oh. yang pertama, kan tadi kan belinya udah agak lama ya. Oh. tadi kan kita sebelumnya belinya agak lama. Terus di dalam kita habis makan macam. Kalau biasanya kan kalau kita habis makan yang manis kan yang manis jadi enggak terasa. Kan? Oh, betul. Ngerti. Guk guk kadar manisnya. Sorry lumaca nih masih di bawah itu masih bentuk bulu gitu masih ada angkaan angkaan itu ini juga bu <guluh> biasa <guluh> <guluh> memang kesalannya ini mil maca ini juga mil maca <guluh> jadi ini bedanya dalam <guluh> bentuk padat sama cair iya <guluh> <guluh> <guluh> luar biasa memang tapi Sebelah, Mainlah sepuluh ribu doang minasa. Eh, bentar aku mau lihat Banyak harganya dulu ya, aku lupa. 2000 years later. Nah ini untuk yang maca ini, panen ini harganya tiga ribu. Wah murah sekali, murah sekali. Tapi juga ya lumayan worth sih dengan dengan kalau kita lihat impornya sama jumlahnya ya pasang ya ini kalau aku sih ya lumayan worth it sih gitu. ini harganya 34.000. puluh belinya ya masih di tiap kemarin ya jalan store. store soalnya ini kemarin kita beli banyak itu hmm. sama yang kemarin ini ini sisa satu lupa nggak di review sekalian kemarin. jadi ini okeido okeido Buka. Macam milk candy. Terus yang ini harganya Rp10.000. Rp10.000.000. Tadi kayaknya aku lihat harga flat deh, soalnya semuanya Rp10.000.000. Oh. Dan, <tuk> dan, <tuk> dan, jadi itu yang mana, kalau yang ini tadi <tuk> harganya juga Rp10.000.000. Boleh lihat di setor ini. <tuk> di <tuk> dimana, tekan, cara, ya? dimana aja kan, dimana aja ya. Ada, ada ya. Di platen ada beberapa yang masih ada. Nah itu kalian kalau mau coba boleh. Oke, okay. mungkin itu aja ya. Untuk video kali ini, nah mungkin ini besok kita ada juga kisah-kisah pendan yang mau tayang nih, besok. Nah mungkin terus kita di ini terus bentar lagi menyambut puasa. Betul. ya Iya. Ya. Minggu depan udah puasa buasa ya. Hmm. Jadi nanti terus ya, minasang ya. Besok puasa kita ada apa di nanti ya, terus. Oke, mungkin itu aja bagi kalian yang pengen. Uh, ketik dalam saran, langsung tulis saja di kolom komentar Dan juga jangan lupa untuk subscribe, subscribe like dan juga share Share, share. kalian juga agar channel kita juga berkembang Dan kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis dan hari Sabtu jam 6 sore, sore ya. Hanya di Kiseki Channel Dan selalu singkitekurek Kiseki Kano!